ya wilayah di Indonesia ya, Pati, Cililin, Cililin di mana Sultan Abu Dhabi, masya Allah. Nih yang udah pada jauh-jauh ya, yang udah pada jauh-jauh langsung aja simpan dulu duitnya ya. 14 visis Terus, e, apa namanya Dia banding ya, kita punya ini Ini semacam kolagen ring gitu Cuma rasa dia, rasanya raspberry Dan lemon, kalau si noera Kita juga punya rasanya strawberry Kandungannya sama Ya, kalian bisa pilih aja Kalian yang mau yang noera Atau yang fit nah yang fit ini Aku punya Dapat juga snack crispy granola. Dia <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> ya, ya. ya, ini kalau misalnya kamu beli satuan bisa di harga 25.000. Cuma kalau misalnya banding, harga ini-nya aja berapa, Kak? Harganya udah di 100 ribuan. Seratus delapan puluh ribuan. Ya. Udah di 180 ribuan. Kalau misalnya kamu ya, uh, ini lagi viral banget di TikTok ya. Kamu kalau pecinta TikTok pasti tau ya. Produk ini, nah di Tokolex harganya benar-benar murah banget. Kamu dapat bundling nih, setnya dapat, kolagen drinknya dapat, sama botolnya dapat. Di kita harganya cuma dua ratus ribuan aja. Dua ratus empat ribuan kamu udah dapat bandlink setnya fitmaker ini, oh. ya, benar-benar cocok banget buat kalian yang mau sehat, tapi tetap mau nyemin Kalian nyemil, kita tuh punya banyak snacknya ya Dari snack si, apa namanya dark chocolate ini Terus ada granola chips Terus Ayo, kita punya snack almond. lagi, apa ini? Choco Almond Choco Almond Cookies Ini biskuit gitu, kalau ini kayak uh, bar coklat kalau ini, dia lebih ke granola chips Jadi... <tuh> Iya, Jadi mungkin. kamu bisa pilih nih ya Mau snack yang seperti apa kamu suka Karena jujur nih aku kan lagi eh, Apa namanya mau diet ya Emang eh, lagi diet gitu ya Ya diet, diet ala alat Aku ala -ala, pengalaman -pengal sama makan Diet mulai besok Iya gitu Aku konsumsi si Fitmaker ini Nah selain itu Aku juga nih punya minuman ini cocok banget buat kalian mau tetap terjaga uh, apa namanya? tubuhnya, daya tahan tubuhnya, daya tahan tubuhnya tapi tetap juga mau singset gitu ya. Boleh banget nih minum si Lemovita ini. Harganya cuma 52.500 aja. Kalau kamu beli yang 500 ml, kamu dapat 2 s. Kalau kamu beli yang uh, 250 ml, kamu dapat 4 s. Cara konsumsinya seperti apa? ya kurang lebih 200ml mili aja. Pasalnya pakai madu nggak? Kalau aku sukanya uh, asam ya, jadi nggak apa-apa kalau nggak pakai madu juga bisa. Kalau kalian nggak terlalu suka asam, boleh ditambahin madu ya kak ya. Eh ntar dulu, aku masukin dulu aku masukin si lemo. Dang, itu loh kak. Aku, aku, aku apa? Aku apa? Aku apa? Aurora.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 cewek pacarnya si Semi itu kan? Siapa namanya? Si Semi Hahaha, saya tahu ya? apa Ya udah, terus, terus Durasi-durasi si apa namanya? Ya itu lah punya dia, dia tahu, Ya udah, terus Ini, Yukiwa, Asma Mas Nian dan Fox Iya Itu my ex, mana? aku bilang setiap ada pemain pemain jawa yang dibilang tema, yaudah, mulai emang tadi jauh deh, lebih cantik emang ya, udah suka, iya, udah yuk pernah deh yuk, kini kita kesini nyambut deh guys, Ya, tutup <buka> gorden itu tuh gorden, cantik kamu emang lebih gitu. daripada dia, coba nyari dia. dia. Nggak, tapi itu itu kan Megan Fox masalahnya kakak. Megan Fox. Tapi kan sekarang udah ada kamu sebagai tambatan hati ya. aku. DEEEH! <tuk> oh, aku mau ada masa depan. Siapa? Siapa? Dus yang betul Siapa? Ya. Yang di film ini? kamu ya, siapa film Guys, ya, yang keren-nya keren yang kakasnya <tuk> ya. <tuk> Selama ini yang namanya? Oh, di spire telah Soalnya, berapa? Film siapa? Tom terus? Ya. Yang terpengar gue ada pada Tom terus. Eh, kawan 14, kawan-kawan, kawan-kawan, kawan-kawan, kawan 14 kawan-kawan, kawan-kawan, kawan-kawan, kawan ini kawan-kawan, kawan-kawan, kawan-kawan, kawan-kawan, kawan-kawan, kawan-kawan, kawan-kawan, kawan-kawan, kawan Ya, kapan, ya, Kan bercanda dulu sih. Ya. Ini kakannya cantik banget ya. ya. Di deh sama tirai -tira. Biar enggak belepot. Ya, makan. Ini warnanya ada berbagai macam ya. Iya, ya, betul. Iya, bagus ada, banget ya. Ada, ada, ada, ada. Uh, namanya bordir eh bordir apa nah, nih namanya? Ini, kamu kejauhan, ya Reski Kejora ya? Ini ya, kayaknya banyak banget ya kak Yavid varian warnanya ya Iya Dan sama innernya juga tuh yang senada ada warnanya Jadi ga usah repot-repot buat -repot, cari inner lagi bajunya Nih Bilarina buat apa namanya buat, si Sonya Buat, buat, oh buat, buat. Sonya Bilarina